Di tahun kelima itu seluruh tubuhnya itu, muka itu bernanah semuanya. Oh ya? Semua, seluruh badan oh, bernanah. Okay. Tuhan memberikan kemenangan ini supaya kita bisa hidup untuk dia. Hmm. Tapi banyak orang tidak melihat bobotnya, kuduskanlah hari sabat. Kalau tidak menguduskan hari sabat itu dosa. Yeah. Orang itu tidak melihat itu. Dan banyak orang itu, ya bagaimana kita bisa mendahulukan Tuhan, ya dan bagaimana kita ingin berkat daripada Tuhan tanpa mendahulukan Dia tuh ya. pandemi sekalipun dan hmm. tidak ada tidak ada kebaktian di gereja hmm. jam setengah delapan pagi saya sudah ada di gereja no nothing padahal jam delapan ibadah online setengah delapan saya di sana saya berdoa sepertinya seakan-akan ada kebaktian wow. I put everything God number one karena itu hari Minggu harinya Tuhan mau panggil dia oke okay, oke. Okay. ya itu nanti kita bicara setelah interview <laughs> oh, oke okay, siap ya siap. gitu iya kan Wow kan lain. Oke okay, menarik sekali ini kayaknya semakin seru uh, Tanya jawab saya dengan Bapak Andreas ini Bapak Pendeta Andreas atau biasa saya panggil koan ini Dan saya punya satu lagi ini yang paling sering juga dibicarakan Apa itu? Nah tentang Worshippers and performers Nah sekarang gereja ini lagi berlomba-lomba memberi suatu pertunjukan yang wah maaf maaf Supaya jemaat bisa menikmati luar biasa ya sama halnya kayak orang-orang di dunia ya Lampu-lampu yang wih meriah dan pujian yang tertata begitu luar biasa Tetapi mereka cuma menikmati ya maaf ini, ini pendapat saya mungkin ya Menikmati suasananya saja tetapi kadang kurang mengalami apa ya Uh, kurang mengalami sesuatu yang spiritual banget gitu loh. Apakah Koan uh, apakah pendapat Koan mengenai performers dan worshipers seperti ini? Ya, begini. Kita kita memisahkan antara worshipers dan performers. Oke. Okay. Ya. Yang tadi pertanyaannya begitu. Mm -hmm. Tetapi mm -hmm. sebetulnya itu kita bisa perform as a worshiper itu juga bisa. Oke. Okay. Ya, kita Perform itu kan kita berekspresi sebagai penyembah, yes. itu we perform gitu. Mm -hmm. Tapi yang penting itu jangan sampai itu kita itu penyembahan itu menjadi entertainment sebetulnya oh, itu. Oh kan? ya, ya, itu, lebih, ya, tepat, itu kan lebih, lebih tepat, lebih tepatnya lebih gitu. Tepat ya, ya. Jangan sampai penyembahan itu menjadi karena penyembahan itu juga memerlukan profesionalisme, mm -hmm. ya kan? Pemimpin pujian di depan 100 orang Belum tentu dia bisa menjadi pemimpin pujian di depan 500 orang yes. Dia harus Dengan keahlian suaranya, dia harus mendevelop suaranya Sampai dia itu bisa Betul-betul Catch up dengan kapasitas seperti itu okay. Worship di depan 500 orang Belum tentu cocok untuk 5000 orang yeah. Ada skill-skill, ada professionalism Ya, profesionalisme yang dia harus kembangkan Untuk bisa menjadi pemimpin pujian Di depan 5.000 orang ya. Itu tidak salah okay. Sama sekali tidak salah gitu. Tapi Yang bahaya itu Kalau dia itu Akhirnya keluar jalur me Menjadi seseorang Yang bisa memberikan satu penyembahan mm -hmm. Tapi akhirnya Dia terjebak dengan satu orang yang bisa menawarkan entertainment yang luar biasa kepada jemaat Nah itu bahaya Itu tidak masuk dalam kategori penyembahan berarti? Iya penyembahan yang sangat tidak sempurna Oke okay. penyembahan <laughs> yang sangat tidak sempurna Gini loh ya Manusia katanya seorang yang bernama Firm Frankie hmm. Itu ada empat kotak Oke okay. Kotak pertama adalah, Yesus mati memberi keselamatan bagiku, itu-itu dasar, okay. itu pengalaman, itu perjalanan orang Kristen begitu. Mm -hmm. Yang kedua, melalui kematiannya, Dia memberikan, Yesus memberi hidup yang kemenangan, hidup yang berkemenangan untukku. Okay. Tapi pertama, kotak pertama untukku, keselamatan mm -hmm. untukku, mm -hmm. yang kedua hidup yang berkemenangan untukku. Mm -hmm. Tapi kotak ketiga yang katanya debun Franky, ini yang menjadi rencana Tuhan Supaya aku bisa hidup Untuk dia Oke itu Jadi itu Tuhan memberikan kemenangan ini Supaya kita bisa hidup Untuk dia Nah kotak yang keempat Kalau kita bertumbuh secara rohani Yaitu hidup ini memiliki Satu tujuan Yaitu melayani dia Dan memuliakan namanya itu itu, itu. Jadi perjalanan hidup kekristenan kita itu Dari ku kemu. Oke. Tapi dari setiap koda itu ada berbagai jenis penyembahan hmm. Masih bayi rohani ya Itu Tuhan terima kasih kalau menyelamatkan aku Oke. Gitu. Tapi gak salah kan? kalau orang, Gak salah, gak salah ya? Jadi gak kalau salah. datang ke gereja cuma pengen sembuh uh, Datang ke uh, gereja Iya tidak salahnya gak itu salah. ya, tergantung Masih bayi, bayi rohani, rohani kan, kan seperti itu? Ya dia, hmm. dia, Tetapi kalau dia terus di situ terus, okay. kemudian dia ingin hidup, memiliki hidup yang berkenan bagiku huh? Dan biasanya itu stuck di kotak yang kedua itu okay. Hidup yang berkeman bagiku, diberkati bagiku, oh, masih, semuanya go, go, go, go, ku, go, ku yeah. terus sini, yeah. Dan tidak pernah ada shifting, yeah. ada, ada satu perubahan akhirnya hidup itu untukmu Mu itu ya, okay. maka penyembahan itu bisa me, bisa distracted bisa apa distracted itu apa bisa um, menyeleweng itu <laughs> distracted itu mm -hmm. kepada satu entertainment itu. Kalau bukan untukmu, gitu. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. karena semua pujian ya untukku, untuk akhirnya kan ya, untukku, untukku, untukku. untukku. Ya. Kalau untukmu, saya bisa langsung poinnya malah kepala Paulus. Ya, jadi itu dan dan disitulah ya. semakin banyak untukku. Pada ya. awalnya sih oke, okay. okay. karena kita bayi rohani. Hmm. Tapi kalau itu terus untukku, untukku, untukku terus the value of entertainment itu makin besar. Okay. Tetapi kalau itu nanti untukmu, untukmu, untukmu. The value of worship itu semakin besar Oke, okay, jadi kalau Untukku, untukku itu mungkin Sekebiar, seketika itu aja ya yeah. Tapi kalau untukmu Pasti itu berdampak yeah. uh, Seperti yang saya bilang tadi itu uh, Dari berubah Jadimu, seperti yeah. yang Paulus Alami, dan Paulus katakan Hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan ya. Akhirnya kan untuk dia Segala ya. yang dianggap dia itu kebaikan, keuntungan bagi dia Ternyata hanya sia-sia ya. Seperti itu ya kok ya? Ya, Ini yang ya. luar biasa Jadi ya. jadi supaya jangan terjebak ke entertain Yang untukku Kita harus bisa mendistract eh, maksud, oh, Bukan mendistract Mengubahkunya jadi mu ya. ya. uh, ini, ini. Kalau Kalau seorang yang bernama E.W. Tozer hmm. Mereka hmm. dia lihat dari segi pandang yang lain Okay. ya, jadi pada waktu kita menyembah kita memuji orang, ya, okay. unsur pujian, yeah. ya. dan tapi kita bisa memuji Tuhan, tapi kita bisa memuji orang lain itu juga ada bisa, yeah. gitu. Tapi pujian itu harus meningkat. Jadi kita bukan hanya memuji, tapi kita bisa terheran-heran gitu. yeah. yeah. Ya. Okay. Ya. Tetapi Kita bisa terheran-heran dengan Karya Tuhan yang luar biasa Tapi kita bisa terheran-heran dengan kebaikan manusia yang lain Oke okay. Dan terheran-heran pun ini Bisa harus Masuk ke yang lain Diawali dengan memuji Masuk yeah. lagi memuji Tapi akhirnya itu Masuk kepada adoration Oke okay. Adoration itu pemujaan Nah, kalau itu masuk dalam satu pemujaan, hmm. itu katanya AW Towser tidak ada oknum lain yes. dalam pemujaan Kalau itu ada oknum lain, itu sudah bukan pemujaan namanya Berarti ini yang dikatakan oleh AW Towser bahwa penyembahan itu melibatkan perasaan Semua, ya pasti Yang, yang benar ya. kan bukan hanya untuk rutinitas saja, angkat tangan, ya. angkat tangan, tapi ya. tanpa ada perasaan Adoration, tanpa ya, perasaan kagum, takut, ya. hormat gitu ya. ya Adoration itu bukan masalah perasaan saja tetapi pewahyuan okay. Adoration masalah sikap, masalah uh, konsep, masalah pengertian, pemahaman Itu, itu adoration Oke, okay, oke, okay. wow, luar biasa ya, Jadi dengan meningkatnya ke sana itu, pada waktu meningkat ke sana itu Katanya Edward Beletoser, mm -mm. ego kita semakin turun Ya Awalnya kita kan self orientation Betul. gitu ya. ya, kita bisa memuji Ekosentris. orang lain, memuji Tuhan, memuji, memuji karya kita sendiri. Oh, ya, okay, okay, ya okay. Kan? Okay. Tapi kalau sudah pemujaan itu tidak ada oknum lain. Dimana di situ itu egonya jadi nol dan disitulah faktor worship itu meningkat di dalam situ dan faktor entertainmentnya mulai menurun. tapi kalau orientasinya masih di aku, okay. ya itu faktor entertainnya semakin besar. karena kalau kita ngomong entertain, ya ngomongin pasti itu kalau ngomongin soal saingan itu wah di luar sana sudah banyak kok maka hmm. di dunia sekuler pun sudah semakin banyak ya. tapi yang kita mau tekankan di sini adalah bagaimana uh, penyembahan itu benar-benar berdampak se menjadi sebuah yang Bukan cool lagi mu Dan menghilangkan mm. segala keakuan mm. Menjadi semuanya itu Adoration mm. hanya untuk Tuhan saja mm. Seperti itu ya ya Nah kawan Saya dengar-dengar ini koan juga menciptakan lagu <laughs> Loh bener lo koan ini seorang mencipta lagu Dan juga salah satu oh anaknya yeah. Anaknya juga menciptakan lagu Kalau nggak salah lagu Di hadiratmu Itu lagu ciptaan koan ya hmm. Di hadiratmu yeah. Yang dinyanyikan oleh Royal Priesthood bisa cek ya di YouTube ya Royal Prisut ya <laughs> di ini ciptaan Koan ya dan juga salah satu lagu yang diciptakan oleh anaknya Koan judulnya Holy Spirit ya nah ini ngomongnya soal cipta lagu kebetulan saya juga nyiptain lagu eh ecek, ecek Koan ya tetapi uh, saya katakanlah saya di suatu gereja yeah. ya saya Jumatnya Koan sorry <laughs> <laughs> ya katakanlah saya di suatu gereja kemudian saya punya lagu ini nggak semua gereja mau eh untuk membuat lagu ya untuk untuk uh, create suatu song kemudian sama-sama di ayo digarap gitu loh nggak semua kalau Koan sendiri sebagai seorang gembala bagaimana Koan kalau ada misalnya punya jemaat ya bisa di sini sini ini, ini semua jemaat ini ada eh <laughs> uh, punya dia punya suatu talenta untuk menciptakan lagu dan bingung mau serahkan ke siapa, misalkan seperti itu. Koan sebagai gembala bagaimana menyikapi hal seperti ini? Gini ya, hmm. saya melihatnya dalam masa pandemi. Oke. Okay. Dalam masa pandemi ini, possibility atau kemungkinan untuk menerima karya seseorang itu semakin besar. Ya. ya apalagi dengan medsos. Ya, ya. ya hmm. Tidak diterima gereja, dimasukkan di medsos, dan kalau itu memang betul-betul dari Tuhan, why not? Yeah. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa, mm -hmm. ya kan? Jadi, okay. jadi cari pemikiran kita itu harus berbeda dengan gaya tradisional itu, bukan hanya cuman big names, yeah, nama yeah. besar saja yang bisa menyatakan lagu. Mm -hmm. Karena Tuhan memberikan pewahyuan kepada orang-orang yang sederhana juga. Yeah. Ya, kan? betul, itu, betul. itu itu itu penting. Jadi, jadi ya saya tidak pernah bermimpi melihat anak saya menciptakan lagu. Oh ya? Tidak pernah bermimpi. Tapi Walaupun dia pemain piano dan lain sebagainya, dia menciptakan lagu The Holy Spirit itu karena dia kena eksema. Ya. Tubuhnya hancur. Makanya kata-katanya itu God above the storm. Dan akhirnya sekarang dia disembuhkan Tuhan karena dia melihat Tuhan itu lebih besar dari badai kehidupan. Dia empat tahun di Amerika tidak ada kena eksema, tapi tahun kelima itu seluruh tubuhnya itu, muka itu bernanah semuanya. Oh ya? Semua, seluruh badan ini oh, bernanah. Okay. Itu severe eksema, bisa kena begitu. dan Tapi Tuhan buka jalan untuk satu treatment sehingga di sekarang ini dia disembuhkan total sembuh total sembuh total sembuh tuh ya nah. dan itu secara ajaib juga itu karena di Amerika ada uji coba obat tuh. untuk eksima dan dia menjadi pasien uji coba pertama enggak bukan pertama oh. ya, memang oh. ada yang lain tetapi okay. Okay. itu obat yang belum pernah di dan akhirnya diuji cobakan dan dia sembuh dengan itu dan sekarang ini adalah obat itu adalah obat yang salah satu yang terbaik untuk eksima jadi, uh, anaknya Koan siapa ini? Kevin. Kevin ya? Dan Mereka. jadi akhirnya dengan pengalaman itu Sini. akhirnya dia menulis lagu, dan karena mungkin dia pemain piano, yeah. ya, dia, ya cuman sampai sekarang ya cuman satu lagu itu. toh. Tapi benar-benar jadi, jadi lagu itu ya. cuma lagu itu based on his experience, jadi pengalaman. Ya, jadi orang menulis lagu bermacam-macam. Yeah. Yeah. Waktu saya menuangkan ini, saya melihat, saya bukan apa. Di hadiratmu itu, hmm. ya. Ya, dan itu saya melihat, sebetulnya itu ada progresif. masuk masuk ya. keadaannya, ada berdiri. Ya. Terus kemudian masuk ke depan, tahtamu Tuhan. Ya, ya terus, ayo. Mandang kemuliaanmu, lupa. Lupa lupa wah ini ya, kalau ya, saya lupa berdiri terus kemudian uh, dengar suara malaikat, oh, dengar suara ya. Dan bagaimana melukiskan surga itu kudus, kudus. saya tulis bergema bergema itu satu di dalam satu apa nuansa yang south-southern salt itu dan hmm. itu the echoes of heaven itu luar biasa itu disitulah di akhirnya ya Mem, kan Dia berdiri membawa Terus kemudian sujud tersunggur, Jadi ya. dari tersungkur Dan dari itu Dari masuk sampai tersungkur hmm. Itu progresif Pada waktu itu saya melihat apakah penyembahanku itu Progresif Ada, -ada kemajuan enggak hmm. Karena Gereja ini kehilangan Berlutut dan sujud ya, oke okay. Itu memang tidak bisa dipaksakan Tetapi kalau kita ini Tahu betapa luar biasanya Tuhan Sebenarnya ya memang kita pasti akan bersujud Coba coba Misalkan kita Tidak kepingin untuk bersujud Dan kemudian kita memaksakan Tubuh kita untuk bersujud Dan kita mengatakan Tuhan Seharusnya aku bersujud Seperti ini di hadapanmu hmm. ya, Walaupun kadang-kadang kedaginganku ini Malas Tuhan hmm. Tapi seharusnya dengan pikiranku, aku tahu bahwa engkau itu jauh lebih besar dan sudah selayaknya aku bersujud. Dan aku mungkin kurang menyadari Tuhan, tapi sudah selayaknya aku bersujud seperti ini di hadapanmu. Karena aku ini dibandingkan dengan engkau, bukanlah tidak ada apa-apanya. All of a sudden, maka kesadaran itu akan dibawa Holy Spirit dalam diri kita masuk dan membuahkan satu worship yang luar biasa. Itu. Oke, jadi saya juga melihat seperti ini Koan. Tidak semua orang bisa mengekspresikan penyembahan. Apakah penyembahan itu perlu ekspresi seperti tadi bersujud, menari, melompat? Karena kalau kita tahu penyembahan kan asalnya dari Timur Tengah kan. Pujian penyembahan mereka tuh lebih maaf kata, ini katanya itu lebih berisi daripada yang kita-kita ini. Mereka tuh sampai menari, melompat, joget-joget tuh di, hmm. di Timur Tengah hmm. seperti itu. Dan mereka mengekspresikan pujian penyembahan itu. Kalau ada orang seperti ini aku penyembahan ya Ya udah saya diam ini saya kontemplasi saya melihat kebaikan Tuhan saya rasa sudah cukup ya gini penyembahan hmm. itu apa ekspresi kasih oke okay. cuma begitu aja ekspresi kasih bisa diungkapkan dengan banyak hal loh Loh ya memang Kalo, tapi kalau kamu tidak pernah mengekspresikan, kamu tidak dapat jodoh-jodoh loh. loh. Loh, kok jadinya itu, jodoh nih? Loh, loh, terus terang ya gitu. loh kita menikah itu karena kita sayang sama seseorang dan kita mengekspresikannya, betul nggak? Betul betul. betul. Eh, ya kan? ya okay. Nah kalau kita kurang mengekspresikannya, kalau kita kurang mengekspresikannya, ya, tidak ada orang yang meresponi kasih kita. Oke. Okay, gitu okay. Kan gitu, itu praktikalnya aja. Berarti kalau saya bisa katakan kalau orang itu cuman berdiam diri menyembah Tuhan tidak ada ekspresi. Boleh bagus, bagus ya. ya kalau tapi saya mau... jangan salahkan Tuhan kalau tidak punya jodoh. <laughs> <laughs> <laughs> Aduh, Siapa uh, yang kena nih ya? <laughs> <laughs> Wah ini, ya untung pemirsa uh, di sini tuh nggak tahu ya. <laughs> nggak tahu, <laughs> Tuhan mah tahu. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, jadi lebih. Bagus memang berarti ekspresi Iya ya. jelas Ekspresi karena ungkapan kasih kan ekspresi iya. kasih setiap orang punya apa? personality ya Dan Setiap personality itu punya Gaya ekspresi tertentu Bukan berarti tidak ada ekspresi Iya ya. Okay. Ya, kan ya. Lu ada yang di jemaat itu loh Wanita hmm. itu diem Sekali gitu hmm. Dia bisa punya suami itu Saya bilang Loh kapan ngomong I love you nya Juara ngomongin love, you, tapi nggak tahu lah ekspresi apa gitu ya. Jadi e -e, dari, dari kerlingan matanya atau pria itu yang tadinya sebelum jadi suaminya waktu pacaran itu disentuh gini <laughs> atau langsung gemeter yang tapi that's the expression of love. Dan setiap setiap karakter itu setiap temperamen itu berbagai macam. Ekspresinya. Oke, okay, kalau ini udah ngomong ekspresi, sekarang saya ekspresi yang suara, uh -huh. Apakah penyembahan tuh harus bersuara? Ada orang cuman doa ini, aku udah penyembahan kok dalam hati. Menurut kalian gimana nih? Yeah. Ekspresi loh ini. Lo iya. Ekspresi. Uh -huh. Yo ada ada pada waktu kita ini a deep silence itu ada. Oke. Okay. Di mana uh -huh. tuh kita kita merenung, kita meditasi. Uh -huh. Tapi ada waktunya. Kita mengatakan I love you, Lord. I love you. Yes, yes, yes. I love you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Itu kalau personal, kan. Kalau corporate, apakah corporate kalau kita menyembah rame-rame ya? Yeah. Kita harus bersuara supaya membangkitkan semangat, kan? No, kalau kita corporate worship, ekspresi kita dipandu oleh lagu penyembahan yang kita nyanyikan. Oke. Okay. Yeah. Pada saat worship, maksudnya pada waktu masuk. Free ya. worship Jadi pada waktu kita worship itu, kita ikut tenggelam dalam penghayatan itu dan kita betul-betul mengatakan dari hati kita, dan kita betul-betul Ku bersyukur padamu Tuhan Tuhan, kalau bukan engkau Tuhan, aku ini siapa atau Tuhan, aku ini sangat bersyukur When we just you know, soak ourselves in that kind of presence Tenggelamkan diri kita dalam Itu bersyukur Padamu Tuhan, aku ini siapa Nah itu itu Kita masuk dalam corporate worship Seperti itu, tetapi dibaliknya itu Tiap orang itu Tuhan, aku bersyukur Tuhan Suamiku sekarang jadi orang Kristen Aku bersyukur Tuhan Yang satunya Tuhan, aku bersyukur Tuhan Anakku lulus ujian Ini apa? Syukurnya itu berbagai macam But the same expressionku bersyukur padamu Tuhan Sebab kasih setiamu Di dalam hidupku Nah itu, tapi dalam hidupku itu It's a different and Itu jadi luar biasa Oke, okay, luar biasa <laughs> Satu hal lagi yang sering dialami oleh pelayan-pelayan, mungkin yang di sini yang dengerin juga sering ngalamin hal ini. Yeah. Kehilangan kasih mula-mula, ada di, di mana saat itu pelayanan itu hanya sebagai rutinitas, bukan lagi muncul karena kecintaan pada Tuhan. Dimana ada titik yang namanya titik bosan, Kalau mm -hmm. ada enggak uh, saran yang atau nasihat yang bisa diberikan. Ketika kita mengalami yang namanya titik jenuh di mana pelayanan hanya sebagai rutinitas, jadwal saja hmm. Beda sama awal-awal, menggebu gebu karena pengen pelayanan Wah semangat, semangat Ketika sudah rutinitas, tidak ada semangat itu Kehilangan kasih mula-mula Ada nggak hmm. e, nasihat untuk, e, untuk para pelayan yang ada di tempat ini yang mendengarkan sekarang ini? Ya kalau saudara sudah menikah akan lebih mengerti ini... Padahal waktu menikah itu ya Orang menikah itu ada masa-masa Yang disebut when the honeymoon is over Oke okay. Cinta romantika itu hilang pernikahan ya, ya. <laughs> Tapi salah satu wujud The worship as expression of love Oke okay. Ya toh Kalau kita kehilangan The feeling of love Kita tidak kehilangan The willing of love Oke okay. Kenapa jiwaku kundah kulana? Engkau tertekan, hai jiwaku! Yeah. Rasanya maksudnya males memuji Tuhan. Mm -mm, mm -mm. Dia katakan, "Praise the Lord of oh my soul yeah. and all that is within me." Yeah. Itu the willing of love. Itu aku sudah kehilangan rasa gairah, gairah yeah. untuk memuji tetapi the love that I have for you, it's, it's not only the feeling but the willing part itu. I will, I will still worship you okay. I will still praise you Seperti yang Aku udah kehilangan kadang-kadang cinta romantika do mencenoyos istriku ini sekarang <laughs> rasanya hilang Aduh nyebelin banget ini suamiku itu. tetapi as a husband I'm, I'm responsible for my family the willing itu the willing itu tetapi juga kecikisan romantika itu akhirnya diperbarui dengan a mature love kasih yang semakin dewasa Oke, okay. Dan itu indahnya itu begitu Kasih itu juga bertumbuh Dan ekspresinya jadi lain gitu. Dulu mungkin wah, waktu, waktu usia muda Kita wah gimana ya misunderstanding lain -lain. Tapi kalau misalkan saya sekarang dalam kondisi sekarang ini Istri saya ngelirik sedikit aja saya tahu maksudnya dia itu apa Seneng atau tidak, senang saya tahu dari lirikannya. gitu. Oke, okay. itu itu that kind of expression saya tahu. Saya peka, dan, dan itu itu growing in love, dan itu itu lain lagi. gitu. Willing of expression itu berarti butuh pengenalan dong. Kalau saya bilang, berarti semakin kita mengenal Tuhan kita, ya kita tahu mana yang gak baik buat Tuhan, mana yang gak berkenan buat Tuhan, mana yang mendukakan Tuhan. Seperti itu ya, kawan. Willing of love itu uh, gini pada waktu tubuh jasmani kita itu malas memuji Tuhan mm -hmm. ada gravitasi karena kita, selama kita tinggal di dalam tubuh jasmani ini kita tubuh ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan waktunya doa tapi kepingin tidur gitu waktunya menyembah Tuhan waktunya pergi ke gereja tapi bermalas malasan termasuk waktunya ibadah online tapi Gowes Itu ada di poin saya terakhir Oke ah, ya, ya, ya, ya. <laughs> ya. jadi <tik> okay, jadi, ya. jadi untuk memunculkan uh, Kasih mula-mula Willing of love ya, ya Jadi itu. kita harus menekan jiwa kita ya. Apa yang nah, membuat Daud on my soul, ya. Ya. Ya. Ayuh, Apa yang itu. membuat Daud menjadi pemaksud yang hebat Karena dia itu Bukan hanya cuman memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada waktu dia suka ya. atau merasa enak untuk memuji Tuhan, tapi pada waktu dia dalam kondisi yang sangat tidak ingin memuji Tuhan, maksudnya dari perasaannya, dari tubuhnya itu, dari kondisi psychologicalnya, tetapi the willing part itu I still want to praise you. wow, wow luar biasa. Nah sudah ngomongin willing of love Nah ini ada hubungannya tentang Poin yang terakhir juga yang mau saya sampaikan Sekarang uh, Budayanya berubah Sejak adanya pandemi Pandemi muncul komunitas goes, muncul komunitas Olahraga-olahraga yang lain hmm. Jalan sehat dan lain sebagainya Rame-rame Dan gereja pun online, tidak lagi per Uh, jamnya ditentukan lagi misalkan hmm. biasanya ibadah jam 6, jam 8, jam 10. Hmm. Sekarang kita kehilangan yang namanya persekutuan seperti ini. Mereka lebih mengutamakan ya oh gereja kan bisa nanti, bisa kan 24 jam bisa jam 3, udah kita quest dulu tapi begitu capek eh nanti dulu. Jadi keinginan ini willing of love untuk menomorsatukan Tuhan ya maaf jadi berkurang. Nah <tuh> gitu hmm. uh, Bagaimana menurut menurutku Itu harus di Setiap orang harus Mengukur dirinya sendiri hmm. Hmm. We are not here to judge other people yes. ya, Saya sendiri Sebagai hamba Tuhan Saya kadang-kadang merasa Prihatin dengan hal itu hmm. Tapi saya tidak mau terjebak dengan penghakiman yes. Saya ingin I just want to praise him okay. All the time okay.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 Kuduskanlah hari Sabat, ya. dan saya kira perintah itu bobotnya sama dengan jangan ada ilah lain. Ya. Kalau ada ilah lain itu dosa, ya kan? Hmm, hmm. Jangan membunuh, membunuh itu dosa. Jangan mencuri, mencuri itu dosa. Ya. Jangan berzina, berzina itu dosa. Hmm, hmm. Tapi banyak orang tidak melihat bobotnya Kuduskanlah hari Sabat. Kalau tidak menguduskan hari Sabat itu dosa.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 sore atau malam ya, yang ya, penting ya, ibadah ya. tapi saya rasa itu terus so nanti kalau Tuhannya itu. bilang nantilah berkatnya nanti nah. so, nanti aja nah. gitu aja ya, ya, ya. kamu sepedaan dulu nah, kamu oke. olahraga dulu ya. nanti aja kan kita setengah mati bisa ya, bisa bisa loh betul, ya betul, kan? betul. jadi seolah-olah Tuhan jadiin payung dong ya kalau hujan dipakai kalau enggak ditaruh gitu ya nah. <laughs> saya enggak menghakimi kok tapi ya. cuma menggambarkan lebih simpan Enggak menghakimi aja. cuman mengingatkan <laughs> <laughs> Oke, okay. ya. ah, perbincangan yang luar biasa, kawan. Ya. Terima kasih banyak uh, buat topik bahasan yang luar biasa ini bahwa kita sebagai penyembah jangan sampai kita terjebak dalam satu yang namanya entertainment, entertainment. Ya. ya, karena itu bisa tidak memurnikan arti penyembahan itu. Ya. Ada pesan terakhir, kawan, untuk Pesan pemirsa? terakhir, yaitu jadikan diri saudara penyembah. Dan everything will fall into a proper place Maksudnya begini Jadikan diri saudara penyembah Dan prioritasmu itu akan Jatuh di tempat yang benar Karena pada waktu engkau menjadi penyembah Kau menomorsatukan Tuhan Maka segala sesuatu itu jatuh di tempat yang benar Amen. Karena prioritas itu, itu nomor satu Wow, luar biasa Terima kasih banyak Koan buat waktunya Dan pemirsa kita sudah mendengarkan bagaimana PSBB, prophetic sound, buka, bukan kita kupas semuanya, bahkan yang goes, goes, kita kupas semuanya ya, dan luar biasa. Dan kita bisa mengerti apa makna penyembahan tadi sudah diceritakan dari awal, bagaimana itu penyembahan, penyembahan yang sejati seperti apa, bagaimana penyembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan semuanya sudah kita bahas tuntas habis. Jadi, buat semuanya pasti diberkati dengan acara buka-bukaan pada hari ini dan tentunya bagi pemirsa saat ini saya juga ingatkan nih jangan lupa like video kita subscribe video alhamdulillah susah sekali ngomong ya subscribe video kita jangan lupa juga komen ya supaya apa e, bisa menikmati atau melihat lebih lanjut lagi apa sih yang mau dibuka sama PS e, kedepannya masih banyak ya nanti banyak sekali yang akan kita buka di sini tentunya dalam hal rohani semakin menguatkan Anda semuanya. Untuk itu, saya Ben pamit dari ruang Anda semuanya saat ini dari PSBP dan mengucapkan selamat sore, God bless you semuanya. God bless you, God bless you.